serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslor tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini kita kembali diingatkan persahabat ya kali ini oleh Bang Boril jangan sampai lupa besok pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyaksikan acara FVV di Trans 7 Karena ada Bunda Lesti dan Papa Bilar Hidup roller coaster. Bagaimana tanggapan Lesti dan Bilar? Tuh, kira-kira apa nih tanggapannya Dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Jangan sampai lupa, saksikan Besok pagi di Trans 7, bersahabat ya Kita akan disuguhkan kejutan vitamin bahagia oleh Lesti dan Bilar disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, jangan lupa besok pagi mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ada penampilan Leslar di program FYP Trans 7, pantengin channelnya, terima kasih, semangat untuk Leslar Entertainment untuk Leslar Lovers, sama-sama kita dukung, kita support yang terbaik buat Idola kesayangan kita Berikutnya disimak juga Persahabat, ada kabar terbaru yang kita dapatkan Sore tadi Leslar, terutama Lesti Kejora Kedatangan tamu spesial Kak Samil, nih, persahabat ya Yang sudah 6 tahun Tidak bertemu dengan idola kesayangan kita Dan Alhamdulillah Sore tadi bertemu Dengan Bunda Lesti Sudah mempunyai Abang El Masya Allah banget ya Melihat foto ini kita merasa bangga Bahagia karena orang-orang baik, banyak sekali yang mencintai, banyak sekali yang mansu Ford dengan tulus kepada Lesti dan Bilar. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Samil. Sudah jumpa 6 tahun yang lalu, jumpa lagi Dede Lesti Kejora udah punya Dede, Masya Allah banget ya. Dan komentar pun banyak sekali diberikan ya oleh Leston Lovers dari akun mr 2 mrs dan MRB Underscore mengatakan, Assalamualaikum, salam kenal dari onti-onti online-nya Abang El. Aduh, Masya Allah banget ya, banyak sekali nih Mama Leslar Yang tentunya membanjiri di kolom komentar di postingannya Kak Samil Kita lihat juga persahabat ketanggapan lain dari akun Zipraditya Sasa Mengatakan, salam kenal dari kami Bang, fans Les Dikejora Masya Allah banget ya, banyak sekali nih fans dari Bunda Lesi yang tentunya berkomentar di postingannya Kak Samil luar biasa untuk Leslar, mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid kemudian persahabat disimak juga ini momen yang sangat luar biasa juga nih yang kita dapatkan saat abang L digendong oleh Kak Samil Memang benar-benar nih, Abang El anak yang sangat pintar, anak yang sangat anteng, digendong aja langsung tertidur. Luar biasa Masya Allah banget untuk Abang El yang sangat lucu dan menggemaskan. Ini pinter banget persahabat, Masya Allah. Dan komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya dari aku, jenong 94 Ini bayi anteng banget ya. Kalau udah ngantuk digendong siapa aja, pasti bobo. Masya Allah. Nah, biasanya kalau bayi kan mau bobo itu rewel katanya itu kali ini BBL menunjukkan bahwa BBL anak yang pintar kemudian disimak juga persahabat Wow momen spesial juga yang kita dapatkan selain Kak Samil ada danang juga yang tentunya ikut bersilaturahmi hadir di rumah leslar main bareng dengan abang yang bukan hanya danang saja ada Hari Lida juga yang ikut Berkunjung ke rumah Leslar ya, Masya Allah. Pokoknya bahagia sekali hari ini. Banyak kejutan, banyak asupan vitamin yang kita dapatkan, apalagi vitaminnya lewat abang L. Penyemangat kita semuanya, Masya Allah. Makin pinter, makin soleh untuk abang Fatih. Selanjutnya juga bersama disimak. Ini info penting banget untuk semuanya Jangan sampai lupa di channel Youtube The Real Asila Maisa Bakal hadir duet spesial Bunda Lesti dan Astila Yang paling ditunggu oleh warga Konoha juga Akhirnya tayang hari Kamis Tanggal 4 bulan 8 2022 tanggal 4 Agustus Jangan sampai lupa ini kejutan yang sangat luar biasa Duet yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semuanya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 Oh, oh, oh.